Dan uh, jam berang. <SISK> Berikutnya kacamata di gesek Anak anak beli Pake dari tingkat timkar ke suara cerbong generasiya kita nih dari SMP Arjun RT dari warga Harjawinangun Kecamatan Harjawinangun Up <sharp> next. <inhale>